yang aku bilang tadi apabila memang mereka tidak mau bernegoisasi ya dan mereka masih terus memaksakan kalian untuk melakukan pembayaran yang sesuai dengan tertera di aplikasi lebih baik tidak usah dibayar lagi ya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 Utang di aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sudah mengganggu semua konsentrasi kalian. Amin, ya Robbal 'Alamin. Oke, okay, hari ini aku pengen mengingatkan lagi agar untuk tidak lagi menjadi korban penipuan. Channel YouTube Info Pinjol terbaru tidak meninggalkan nomor handphone apapun Termasuk di dalamnya nomor WA ini itu segala macam Dan jangan lagi ada yang mentransferkan uang atas nama channel YouTube Info Pinjol terbaru Oke baik, hari ini kita pengen ngebahas tentang biaya denda dan bunga yang terus bertambah Yang terus menumpuk dan segera membesar yang akhirnya merusak semua pemikiran jernih kita hari ini. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin belum pernah menghadapi masalah seperti ini. Sudah pasti tentu akan panik. Sudah pasti akan memilih langkah-langkah instan. Dengan cara gali lubang tutup lubang. Dan akhirnya hari ini kewalahan tentang pembayaran dan penyicilan. Kira-kira apa bang yang harus kita lakukan ketika kita... Sedang terjebak dalam masalah seperti ini Oke, okay, korban pinjol hari ini bukan malah tambah sedikit Malah terus bertambah, malah terus membengkak Seperti biaya denda dan bunga yang hari ini tertera di aplikasi pinjol kalian Jadi bang, untuk hari ini gara-gara kita terus-terusan diteror Gara-gara terus-terusan didesak untuk segera bayar, bayar, bayar Apalagi yang mungkin hari ini sedang membaca pesan penagihan dari aplikasi pinjol itu dengan menggunakan perasaan ya Yang akhirnya hari ini mengganggu istirahat kalian Mungkin sampai terbawa ke alam mimpi Dan kalian akhirnya hari ini menjadi korban pinjol lagi Oke okay. Untuk kalian yang mungkin mengalami masalah seperti ini Aku pengen mengajak kalian Untuk stop bayar terlebih dahulu Jangan membayar hutang dengan cara gali lubang tutup lubang Dan meminjam di aplikasi yang lain lagi Hitung-hitungannya sudah pasti rugi. Setiap aplikasi yang hari ini kalian gunakan dan kalian berhasil meminjam uang di situ, sudah pasti biaya denda dan bunganya itu ada. Sudah pasti ada biaya platform, dan ini itu segala macam. Dan itu hari ini cukup mahal, tidak murah. Dan akhirnya kita akan pusing, ya kan? Hanya karena untuk melepasi masalah yang sedikit malah menjadi besar gara-gara kita minjol lagi di aplikasi yang lain. Jadi kalian harus stop bayar dulu. Dan akan kita lanjutkan nanti ketika kalian memang sudah memiliki kemampuan untuk bisa menyecil semua hutang-hutang. Hari ini kita tuh benar-benar tidak mampu dengan berbagai macam alasan. Oke hari ini kita sudah melewati beberapa uh, masalah seperti efek pandemi COVID-19 kemarin yang banyak di PHK Yang mungkin hari ini usahanya sudah mulai bangkit kembali alhamdulillah ya Dan mudah-mudahan kita bisa segera melewati setiap permasalahan hidup hari ini Termasuk di dalamnya tentang perekonomian pribadi dan keluarga kita Jadi untuk kawan-kawan yang benar-benar belum mampu untuk melakukan penyicilan dan pelunasan Agar untuk stop bayar Jangan terus-terusan memaksakan diri Membayar hutang dengan cara Misalnya kalian menggadaikan barang Yang sudah pasti ada biaya denda dan bunganya Dengan cara berhutang kepada orang-orang di sekeliling kalian Kalau hari ini kalian sudah stres hanya karena pinjaman uang online Jangan lagi kalian menambah rasa stres itu Dengan penagihan pada orang-orang di sekeliling kalian, ya kan? Hari ini untuk bersembunyi dan menyembunyikan rasa takut, panik, stres itu sudah cukup melelahkan ya kan? Sudah cukup membuat semuanya berantakan. Apalagi untuk di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang hari ini tidak mau bernegosiasi tentang biaya denda dan bunga, lebih baik tidak usah dibayar lagi sesuai dengan anjuran Menko Polhukam Eri untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang tidak memiliki status terdaftar dan berizin di OJK tidak usah dibayar lagi. Oke? Ketika memang mereka mau bernegosiasi, ya udah kalian silahkan bayar pokoknya saja. Ya kalau memang kalian punya keyakinan bahwasannya hutang itu memang dan harus wajib dibayar. Tapi ketika kalian sudah dipermalukan, sudah difitnah, diintimidasi ya... Foto-foto kalian sudah diedit-edit oleh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini... Menurut aku sih lebih baik tidak usah dibayar sekalian. Toh hari ini rasanya sudah impas... Rasa malu yang mereka ciptakan Mereka sudah ini tuh segala macam Padahal jumlah uang yang kita pinjam juga sebenarnya tidak seberapa Apalagi untuk yang pertama kali meminjam Ya palingan di bawah satu juta atau paling banyak 2 juta rupiah Hari ini nama baik yang sudah dibangun puluhan tahun Hancur lebur seperti bubur hanya karena masalah aplikasi pinjol yang sebenarnya kecil Hari ini menjadi besar karena kita terus-terusan membiarkan diri kita untuk berpikir keras tentang bagaimana cara membayar. Padahal kemampuan kita untuk membayar hari ini memang benar-benar nihil. Memang benar-benar belum mampu. Kenapa kita nggak pasrahkan saja? Ya kalau memang mau sebar data, ya silahkan sebar data. Kasih tahu sama aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu. Apabila memang mereka melakukan penyebaran data, maka fix. Kalian adalah pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Jelaskan seperti itu ya supaya nanti mereka juga berpikir hari ini hanya kita yang berpikir keras mereka hanya melancarkan serangan-serangan mereka yang dijadikan mereka sebagai strategi bagaimana cara agar debitur yang hari ini belum membayar itu bisa membayar ya, mereka nggak mau tahu keadaan kalian hari ini seperti apa. Apakah kalian sedang punya uang? Apakah kalian sedang ditimpa musibah? Apakah kalian sedang sehat, sakit? Mereka nggak mau tahu. Yang penting, satu hari sebelum jatuh tempo, apabila kalian tidak melakukan pembayaran, mereka akan menyerang kalian ya, dengan kata-kata fitnah dan kata-kata kasar. Coba cek, apakah aplikasi pinjol tersebut sudah legal OJK atau tidak? Jika belum, maka tak usah dibayar lagi. Jadi sudah cukup jelas ya guys Terkait masalah denda dan bunga silahkan bernegosiasi Baik yang legal ataupun ilegal Apakah aplikasi pinjol legal OJK memberikan negosiasi untuk masalah biaya denda dan bunga? Benar sekali Kalian tinggal negoisasikan kepada tim debt collectionnya Dan jelaskan situasi keuangan kita hari ini Dan kemampuan kita yang masih nihil Yang masih kecil untuk bisa melakukan penyicilan ataupun mungkin pelunasan Biasanya ya untuk di aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah uh, jatuh tempo Atau mungkin kalian belum mampu melakukan pembayaran di atas 1 bulan Mereka akan menawarkan hanya untuk pembayaran tagihan pokok saja Untuk semua teman-teman yang sudah mendapatkan kesempatan seperti ini Segera bayarkan saja apabila memang kalian sudah punya uang hari ini Dengan catatan kalian harus bisa menyesuaikan Jumlah pembayaran pokok dengan total tagihan yang ada di aplikasi Hati-hati ya ada juga DC yang nakal janjinya kita bisa bayar pokok Toh ternyata setelah kita bayar kita masih memiliki tagihan lagi Jadi sebelum kalian melakukan pembayaran atau mungkin pelunasan Kalian harus bisa menyesuaikannya dengan negosiasi denda dan bunga itu Ketika dikurangi berapa lagi sisanya yang ada di aplikasi harus sama-sama sesuai baru kalian bayar ya dan biasanya itu untuk yang gagal bayar di atas satu bulan Kalau untuk aplikasi pinjol ilegal seperti yang aku bilang tadi apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi ya Dan mereka masih terus memaksakan kalian untuk melakukan pembayaran yang sesuai dengan tertera di aplikasi lebih baik tidak usah dibayar lagi ya dan salah satu cara untuk menutup aplikasi pinjol ilegal itu adalah dengan cara berhenti membayar, ya, untuk yang sudah disebar data, yang dipalsu-palsukan datanya. Dan hari ini banyak juga masalah untuk teman-teman yang mungkin tidak menerima uang, tapi hari ini mendapatkan tagihan, ya. Hati-hati, itu adalah bentuk pemerasan dan penipuan, jadi tidak usah dilayani lagi. Cuekin saja Jadi udah cukup jelas ya kawan-kawan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Yang hari ini sedang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol Yang hari ini sedang ketakutan menghadapi biaya denda dan bunga yang terus membesar dan menumpuk Santai aja guys Ya silahkan bernegosiasi kepada tim DC nya Kalau mereka nggak mau ya bagaimana lagi ya kan Nah, kita yang penting jangan lagi gali lubang tutup lubang Dan kita akan melewati satu persatu proses pembayaran ini dengan rasa sabar Dengan cara tidak gali lubang tutup lubang lagi Dengan cara berpikir jernih Dan tidak menggunakan semua tindakan negatif yang mungkin bisa merugikan diri sendiri Orang lain dan orang-orang yang kita sayangi Oke baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh